Olha a bola! Jadi hari ini ada kesempatan untuk kita di mana permintaan dari pihak SOB Pelabuhan Manado bagian keselamatan kapal. Jadi kita memang ini sebagai aturan setiap kapal melakukan latihan drill, drill orang jatuh ke laut. Jadi hari ini kita akan melaksanakan itu dan tentunya sebagai awak kapal kita sudah memahami bagaimana cara melakukan pertolongan ketika ada orang jatuh ke laut. Jadi ada beberapa bagian yang akan kita lakukan saat ini. Yang pertama nantinya ada satu orang yang berteriak orang jatuh ke laut, terus nantinya ada dianjungan baru kedua, <tuh> action orang yang jatuh terus yang akan menolong korban tersebut yang terakhir tentunya pertolongan pertama eh, di sudah di kapal, yang mana korban sudah ada di atas kapal. Ada beberapa apa mungkin ada eh buatan nafas kuat ya yeah. pertolongan pertama nanti sampai ke motor besar pun ya jadi yes. sudah siap semua siap oke selamat datang selamat ke laut okay. <te> okay. selamat datang ke laut selamat ke laut selamat ke laut selamat ke laut komesh ada orang nak ke laut oke oke oke Oke, setelah endgame, Oke, ini dulu setelah Bagaimana, Cip? Ada orang jatuh belak, Oke, siap Tumudi 30 orang kiri Maju setengah, Cip Maju setengah uh. Tengah-tengah, Tumudi Tengah-tengah, Tumudi -tengah, slow, Cip Maju slow, Maju slow Oke, informasikan ke uh, tanya, mana tengok -tengok, ya? eh buritan jangan nanti kita semua peserta ya. Ya. informasi ke buritan kita berusaha sebentar sekarang ya. Sting. Stop mesin. Kita-kita enggak kemudian ya. Ingat, tengah Bapak tuh, sorry, bapak Oke, langsung Oke okay,